Halo guys, welcome back to my channel balik lagi di channel aku Nur Indah Sari di video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana caranya memasang foto sampul ataupun banner header di channel youtube kalian supaya tampilan di beranda channel youtube kalian itu lebih menarik, so buat kalian yang penasaran stay tune terus ya kita masuk aja ke google chrome terus kita ketik di kata pencarian youtube studio terus kita search nah terus kita klik youtube studio Kita tunggu aja Nah seperti ini tampilannya Kita scroll aja ke bawah Gambar yang ada di samping kiri itu Lalu kita klik Yang gambar tongkat Nah setelah itu kita pilih Branding Terus kita scroll aja ke bawah Nah nanti tampilannya akan seperti ini Ini tuh masih kosong Karena aku belum pernah ngupload ataupun memasang Gambar ataupun foto banner di channel YouTube aku di sini, kita langsung klik aja "upload". Kita pilih foto, kita pilih aja foto yang ingin kita gunakan. Nah, seperti ini tampilannya, kita sesuaikan aja. Nah, seperti ini, terus kita klik "selesai". Nah itu dia sudah terpasang Kalau misalkan kalian mau mengubah Atau mau mengganti Kalian klik aja ubah Ataupun kalian mau menghapus Kalian klik aja hapus Terus kita klik aja Publikasikan Ini dia sudah berhasil Terus kita kembali aja Kita lihat juga di aplikasi youtube kalian Apakah di situ juga sudah berubah kita klik aja di pojok kanan atas kita pilih channel anda setelah kita publikasikan otomatis sini juga akan muncul ya guys nah itu dia tadi tutorial gimana caranya mengganti foto sampul ataupun banner header di channel youtube kalian caranya gampang banget kan nah buat kalian yang udah nonton jangan lupa like, subscribe, dan komen jangan lupa juga share ke sosial media yang kalian punya thank you for watching, bye bye